Hi all, kembali lagi di review mobil Roblox Car Driving Indonesia (Revem). Sesuai permintaan penonton di video review mobil yang lalu, saat ini aku sudah berkesempatan untuk dapat mereview Toyota Kijang Innova 2.0 Type G bensin tahun 2005. For your information, saya akan beritahukan kepada kalian bahwa mobil ini dijual pada dealership mobil bekas kota Bandung di harga 90 juta rupiah. Untuk urusan performa, di kap mesin disematkan mesin bensin berkapasitas 2000 cc yang mampu melaju hingga 136 horsepower dengan torsi mencapai 182 Nm. Dari sisi transmisi, Toyota Kijang Innova dibekali transmisi manual 5 percepatan, disalurkan ke dua roda belakang atau rear wheel drive. So, langsung saja kita tes yang pertama, yaitu tes akselerasi dari 0 ke 100. Mobil ini mencatat waktu 13,4 detik untuk akselerasi dari 0 ke 100 km per jam. Tes selanjutnya yaitu top speed. Kecepatan tertinggi yang dapat diraih oleh Toyota Kijang Innova bensin ini yaitu 190 km per jam, teman-teman. Dan dari sepengetahuan saya, mobil ini memang memiliki limiter di angka 190 km per jam. Pengetesan ketiga yaitu soal radius putar. Di sini saya mencoba untuk memutar balik di depan sekolah Bekasi. Hasilnya, mobil ini memiliki radius putar yang cukup lebar. keempat, kita akan bawa Toyota Gijang Innova ini ke daerah puncak villa untuk menaklukkan tanjakan yang lumayan terjal hasilnya mobil ini tidak bisa menanjak bahkan ketika saya menarik rem tangan mobil ini tidak dapat menahan untuk berhenti alhasil mobil ini berjalan mundur ke belakang Tes terakhir yaitu offroading, pengetesan dilakukan di jalan dengan kontur tanah, melewati jalan tanah yang bisa dibilang ringan, mobil ini masih sanggup melewatinya, namun perlu sedikit berhati-hati dan jangan memacu kendaraan secara kencang karena di jalan yang tidak rata, mobil ini sangat mudah untuk terbalik. Saya ingatkan kembali bahwa mobil ini menjadang status sebagai mobil MPV, jadi jangan heran apabila tidak bisa melewati kubangan lumpur serta obstakel tanjakan bertanah, meskipun kalian mencobanya beberapa kali.